Gimana sih rasanya dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya, Bunda. Sekali kekal dan di video kali ini, disini saya akan membagikan episode-nya yang terbaru lagi, ya guys. Ya, jadi disini itu episode-nya yang cemplung, gitu guys. Ya, jadi suatu permintaan kalian lah, ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu, episode-nya. Oke, okay, lanjut ke presiden kedua. Oke, okay, lanjut ke presiden ketiga, ya. oke okay, lanjut ke versi yang keempat yes. oke okay, lanjut ke versi yang kelima lanjut ke presiden yang keenam ya Oke lanjut ke presiden yang ketujuh lanjut ke presiden yang ke-8 ya <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-9 <SILENCIO> Oke lanjut ke urutan ke-10. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-11 ya. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-12 Oke lanjut ke versiode ke-12 Oke okay, lanjut ke urutan ke-13 Nama <San> Oke okay, lanjut ke versi yang keempat belas ya. Okay, lanjut ke periode yang ke-15 Oke okay, lanjut ke periode yang ke-16 Lanjut ke presiden ke-17. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden ke-18. <SILENCIO> Okay, lanjut ke Presiden ke-19. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-20, ya.